lainnya bagus Chasing nya ada ya Berubah-berubah sih Angle yang cukup besar dari Oki Om Andi lainnya cukup bersih Tapi Oki ada berjarak Tapi di rang kedua uh, Lainnya juga Oki bagus Namun Om Andi ada uh, uh, Aduh fatal sih Wohh <saas air dialogue> giring giring giri. tadi oh. 8 besar pertama kita udah seru banget iya. sekarang masuk ke 8 besar kedua. kedua katanya sekarang udah pasti nih ketemu siapanya game iya. yaitu ini ini, ini. Oh, oke okay. boleh ketemu okay. sama sudah siap tuh coba di zoom tuh <laughs> nah, ya. oke okay. siap ya pak, pak ketua ini katanya nih Yayasan... Madra... apa? Madrasa Sanawiyah Al-Falcon-Nia al falcon al al Oke, okay, okay. kita tunggu nanti di driver Stand Oke, okay. okay, sekarang siap pertarungan antara Om Oki melawan Om Andi Lawan Om Andi Kita di delapan besar kedua ya Delapan besar kedua Sekarang udah siap uh, Om Andi sebagai leader dan Oki sebagai chaser Babak pertama, oke? Okay? Oke okay. okay. Yo drive ready just ready Dua Satu Go Inisiasi cukup baik dari Om Andi Nice line Ada sedikit ketertinggalan Oke okay, line yang cukup baik dari Om Andi Oke okay, mencoba menempel Ditinggal lagi oleh Omandi. Om wow, Angle yang cukup besar. Kita coba lihat finishnya, mantap sekali. Ada jarak sih. Ada jarak ya? Ya. Hmm, kita udah tahu advantage-nya ya. Sedikit lah, kita lihat di run kedua. Oke, okay, run kedua di babak pertama. Ready? Dua, satu, go! Oke, kita coba lihat inisiasinya. Oh, inisiasi yang baik. Ditempel terus oleh Om Andi. Angle yang cukup besar dari Oki. Oh, nice. Chasing dari Om Andi. uh oh, angle yang besar dari Oki. Nice, nice, nice, nice. Jadi kalau gue lihat ini di babak pertama tadi eh, Om Andi cukup bagus sih lainnya, ya. cuman tadi ayat jarak. Tapi di run kedua oke lebih bagus Om lagi enggak enggaknya besar, ya. stylenya oke okay lah, ya. tapi nempelnya deket guys gimana nih guys? Om Andi juga ada koreksi-koreksi ya. Jadi eh, ran kedua tuh oke adventure sih dan run kedua eh, pertama tadi tipis-tipis sih, -tipis, ya. tipis -tipis, ya. tipis. tapi masih bagusan oke sih karena gue melihat head to head di leadingnya oke okay, karena kita nilai dari leadingnya oke cukup bagus jadi babak pertamanya dimenangkan oleh oke next ya yeah, tapi leading lu oke okay. babak, babak kedua. kedua run pertama, pertama. omandi sebagai leader oke Chaser ready dua satu go Om Andi ini mobil yang berwarna Andi, BM kuning, Oki uh, 86. enam, ngeri, hari-hari. Oh, ada sedikit kelewat tadi line pertama ya, Oki berusaha menempel terus. Manji yang cukup baik dari Omandi, Om wow dimakan semua oh. lainnya games. Ih masih bisa lolos, toh. Ngeri, hampir, hampir, hampir. Hahahaha. Aduh, ngeri, ngeri, ngeri. Apakah Oki bisa lebih bersih lagi lainnya? Oke, okay, babak kedua, run kedua. Ready, 21 satu, go. Dan inisiasi dari Oki, oh, nice, Om Andi berusaha untuk menempel, ditempel terus oleh Mandi, lain yang cukup baik dari Oki, nice diambil semua lainnya oleh Oki, Manji yang cukup baik dengan angle yang sangat besar, waduh sedikit ketabrakan kan, Stereksian. tapi depannya juga over depannya angle, juga itu melintir pasti kalau nggak ketabrakan. Jadi fatal sih menurut gue melintir. Uh, ini ran kedua. Ran ya? kedua sih advantage Omani. Ran pertama, ran pertama Oki. Ran kedua Oki, ran keduanya. Tapi fatal sih kalau udah melintir. Om Andi masih punya poin iya. di yang pertama. Jadi gua di babak kedua ini Andi. Oke, okay, karena tadi Oki fatal, sebenarnya overshoot, hampir melintir. Uh, jadi, gue babak kedua pilih Om Andi. Oh, Oke, okay. okay. jadi uh, posisi sementara satu, satu sama. sama. Babak ketiga ya. Oke, okay, babak ketiga, babak penentuan. Okay. Sudden death ini. Sudden death di run pertama. run pertama. Om Andi sebagai leader, Oki sebagai chaser. Ready? Dua, satu, go! Kita lihat inisiasi dari Om Andi. Wow, baik sekali dengan angle yang besar dari Om Andi. Nice line. Oke, masih dapat lainnya. Oki berusaha mengejar. Walaupun sedikit ada jarak, Ged. Kita coba lihat Manji. Nice, Manji dari Om Andi. Wow, masih dapat. Kontrol yang cukup baik dari Om Andi. Nice, Om Andi. Iya, gering, gering, gering. Lain oh. semua dapat, oke. Okay. Makin dekat, Lagi lainnya bagus. Chasingnya ada ya. Berubah-berubah sih. Berubah. Belum konsisten. Oke, okay, kita lihat di round kedua. Okay. Round kedua, Oki sebagai leader. Om Andi sebagai chaser. Ready. Dua, satu, go. Oke, okay. inisiasi pertama dari Oki. Oh cukup baik. Ada sedikit koreksi dari Om Andi. Hai nice, switching dari kedua drifter. Kita coba lihat manjinya. Manji yang cukup baik dari Oki. Kontrol yang baik dari Oki. Wuh. Aduh, sayang sekali. Tadinya gue mau one more time game. Tapi ada. Touching. Aduh sayang sekali ini Berarti di run pertama ini Advantage Oke okay. Oke okay, run pertama Advantage Oke okay, Karena Om Andi tadi di akhir ada sedikit Touching-touching yang cukup besar Oke okay. Ready Kita tunggu run kedua Run kedua <laughs> Bukan dia udah, ya, udah. udah, oh, ya. ya? udah. Astagfirullahaladzim <laughs> Run pertama udah tadi. Udah. Oh. Udah, udah, udah, udah. Jadi guys, saking banyak nyerang. Saking banyak run. Oh ya tadi run pertama, udah. Om Andi lainnya cukup bersih. Tapi Oki ada berjarak. Tapi di run kedua, uh, lainnya juga Oki bagus. Namun Om Andi ada... Uh, uh, aduh, fatal sih menurut juga. Jadi kalau gua sih uh, lebih tinggi Oki sih. Gimana lu guys? Sama. Oki ya? Oke, okay, karena tadi, run pertama Om Andi bersih, walaupun ada jarak dari Oki, tapi pas run kedua Oki juga lainnya bagus, cuman sayang dari Om Andi ada sedikit touching tacing yes. Jadi, babak kedua ini dimenangkan oleh Oki! Oh, Oki... <rekli> <spar> yes Sekarang gua udah bersama pemenang dari delapan besar kedua yaitu Om Oki, woi, selamat Om Ya, mata maki. Om Andi cukup kuat juga, cukup keri. Gimana tadi perasaannya? Di delapan besar ini enggak ya. Karena Sudah mobil gue yang tinggalnya segini. Buk. Jauh, <laughs> <laughs> <tuk> <tuk> <tuk> tapi lainnya keren, sih dapat. Iya, lainnya dapat kerennya. Ya. Itu okay. karena wing. Karena wing kalau nah. dicopot, guling. Aguling Oke, untuk juara <tuk> kita. <tuk> <tuk> <tuk> Okay. kita kasih hadiah dari SRC ini apa nih? Wingstay oh. stay SRC dari Helihaar okay. okay. oh. di... oke, ya? thank, thank you sampai ketemu lagi di... pas besar berarti ya pas besar sampai ketemu lagi, oke, okay, thank you thank you dadah, thank you Helihaar